teman-teman kita lanjutkan materi kedua masih di tour itinerary jadi sebelum kita membuat format kita membuat menyusun tour itinerary dulu ya dengan menggunakan bantuan Google Maps yang namanya distribusi of time untuk hari ketiga saya sudah buatkan seperti ini nanti silahkan teman-teman download saja pada deskripsi saya sertakan untuk materi download setiap dari section tutorial. Nah, di sini teman-teman, setelah kita mengetahui atau membuat draft tour itinerary, saya akan mengajak teman-teman untuk bisa memiliki seperti ini. Ya. Ini ada tab inquiry, isinya mulai dari data pelanggan, tour operator, komponen pendukung, bisa sambil baca ya, tempat wisata, terus kemudian makan minum akomodasi hotel finansial serta berapa harga tur nya nah inilah yang hanya akan ditanyakan atau dibuka melalui smartphone teman-teman ya dengan cukup inquiry aja permintaannya mereka apa saya demokan ya contohnya kayak gini nih halo selamat siang ibu-ibu maaf namanya siapa nih misalnya ibu budi gitu ya oh saya ibu budi mau ke Bali ya bu iya jumlahnya orang berapa 32 orang ya setelah ini diisi semua teman-teman ya tinggal klik saja nih ya untuk hotelnya mau menghendaki hotel apa, nah, milihnya di sini, misalnya Mahajaya, terus kemudian untuk yang ini di mana, misalnya Rofa, kemudian ini di mana, misalnya ini ya uh, contohlah idis, nah, ini, nah, ini otomatis teman-teman, perhatikan di sini untuk hunian kunian ini triple, kalau misalnya ini 32 dibagi tiga otomatis 10,6 ya, perhitungannya memang pakai koma ya, karena untuk agar kita tidak mengalami kerugian kalau kita rubah menjadi twin maka 16 berapa biayanya? ini teman-teman tinggal sampaikan lalu, pelaksananya gimana? tinggal klik aja penawaran, kalau di desktop ini kan langsung ya tapi kalau untuk di apa smartphone ini dia memerlukan suatu klik untuk buka URL atau semacamnya Nah baru setelah ini tinggal nanti teman-teman ini harganya udah akurat jadi sambil ngomong aja udah bisa tinggal file save to PDF ya pilih di sini jadi PDF Oke okay. Itu sekilas tentang yang akan saya sampaikan. Sekarang kembali ke materi pelatihan, ya, tutorial yang kedua. Ini kita akan membuat untuk yang sini. Di sini teman-teman, kita rename dulu, rename untuk yang namanya Sydney. Ini yang ada sheet 1, sheet 2 dan seterusnya ya. Ini kita rename dulu, klik kanan, rename, kita kasih mode GNA atau Inquiry, saya lebih suka inquiry aja biar untuk uh, belajar bahasa Inggris. Terus kemudian di sini isinya apa nih? Oh ini data nih, ya. Jadi namanya data list, ya daftar, daftar dari keseluruhan komponen pariwisata. Ingat komponen pariwisata itu, yang pertama ada transportasi, yang kedua akomodasi yang ketiga food and beverage yang keempat ya pendukungnya seperti tiket kemudian Ferry tipku dan semacamnya ya tapi yang jelas di sini teman-teman harus membuat suatu seat ya seatnya namanya kita beri nama data list ya saya akan ajarkan teman-teman Bagaimana cara membuat suatu name box Apa itu name box nah ini perhatikan teman-teman ya saya akan tunjukkan aja deh biar lebih mudah ketika saya itu ke Inquiry kemudian saya klik pada B10 name box ini ya perhatikan pada pojok itu ada tulisan nembok alat panahnya saya klik maka akan ada nah pilihan nih contoh Resto di Bali dia akan langsung ke sini moda nah, kayak gini lalu enter